Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, teman-teman, pada kesempatan ini saya mampir ke daerah Cikupa, Citra Raya, tepatnya kurang lebih ya Kita mampir di showroomnya Unggul Jaya Auto ya, teman-teman Nah, teman-teman, di sini unitnya banyak tersedia unit MPV Unit MPV ini harganya rekomendasi masih sangat... Murah-murah ya teman-teman. Nah teman-teman, bagi yang belum subscribe bantu saya subscribe agar supaya saya semangat memberikan informasi kepada teman-teman. Saya doakan semua agar supaya diberikan kesehatan, dibanyakin rutinnya dan dipermudah dalam segala urusan. Amin. Nah pada kesempatan ini saya bersama Bang Dani, Bang Yadi, Dani, Bang Yani. Nah ini teman-teman Bang Yani, salam kenal Bang Yani. Nah Bang Yani salah satu pengelola di Unggul Jaya Auto ya. Oke. Okay. Bang Yani di sini alamatnya tepatnya di mana? Bang Yani di Cikupa, Citra Raya, Bundaran 2 masuk ke dalam jalan Kadu seberang, jalan Jalan seberang, kami seberang. Ya. Nah, teman-teman, untuk Google Map-nya nanti oh, akan ya. saya cantumkan di kolom deskripsi Ya, teman-teman, Bang Yani nomor teleponnya berapa? Kira-kira, tolong disebutkan. 82-082-217-217-808-808-299-299 nah teman-teman nomor telepon itu nomor teleponnya Bang Yani Bang Yanni Insya Allah online 24 jam ya iya yeah. yani. nah beliau salah satu pengelola di showroom Unggul Jaya Auto ya teman-teman nah bang Yani apa aja mobil yang tersedia di sini nih Bang kira-kira ada Fortuner PRJ, uh -huh. ada Terios, okay. ada Oke okay. ada Kaila, okay. ada Aila, sama Afansa Banyak juga nih Sirion, oke okay, kita ke depan dulu Sirion ya yeah. Yuk kita ke Sirion Nah teman-teman yang pertama unitnya ada Daihatsu Sirion ya Daihatsu Sirion tipe D Bertransmisi otomatik ya bang? matic Nah ini pajaknya di bulan 2, panjang tahun depan, plat ganjil Untuk alamat SMK daerah mana bang? STNK daerah, daerah Sikupa ya? Iya, KTP-nya nempel ya? Nempel nah, Kalau teman-teman mau beli, KTP-nya nempel nih, ya, teman-teman. Nah, Pak Yani, kira-kira harga berapa? Ya, sekitar seratus dua puluh juta. Seratus dua puluh masih nego ya, Bang? Iya, ya, masih. Nego. Nah, teman-teman, tahun 2015 ribu lima tahun 2015 yang tipe tertinggi ya, teman-teman, transmisi otomatik, warna biru, pemakaian dari baru. Nah, Bang Yani, kilometernya berapa, Bang? Kira-kira, Bang, empat puluh lima, empat ya? 45. Masih sangat... Halo, pemakaiannya teman-teman ya, dengan spesifikasi Daihatsu Sirion tahun 2015, 2015. bertransmisi otomatis. tipe D yang paling tertinggi ya. Harganya 120 masih nego ya? Masih Pak yani. nego. Oke. Ada paket kredit kira-kira? Ya itu bisa nanti kita bisa. omongin. Bisa, diomongin sama Bang Yani ya. Teman-teman ya. langsung telepon ke Bang Yani atau ke ownernya langsung. Ya. Nanti saya cantumkan juga nomor telepon ownernya beserta. Nomor teleponnya Bang yani. yeah. Oke selanjutnya Bang yeah. kita ke unit yang lain. Nah, ini Bang yani ada Toyota Avanza tahun, tahun berapa 2012. nih? 2012. Transmisinya apa Bang? Ya. Yeah. Manual atau Matic Matic, Matic ya. Yeah. Avanza G. Iya. Dia pak E apa yeah. S? G, G. ya. Apaan Sage tahun 2012 warna hitam bertransmisi otomatik ya. Iya. Yeah. Nah kilometernya berapa bagian ini? lima puluh lima ya. 50.000 Nah teman teman kilometernya masih sangat worth it sekitar lima puluh ribuan dengan plat ganjil pajaknya di bulan juni tahun depan daerah alamat snk jakarta utara untuk warna warna hitam pemakainya mobilnya masih sangat bagus atas nama perorangan apa pt bang nama perorangan nama perorangan ya kalau saya lihat sih masih bagus Ban-bannya masih sangat tebal, body bodinya masih sangat kinclong yeah. nah, Harganya berapa Bang Yani? Rp110.000 110 masih bisa nego ya Bang ya? Masih bisa nego Ya teman-teman ya Untuk paket kreditnya bisa menghubungi langsung Bang Yani Di nomor yang tadi telah saya sebutkan Dan nomor telepon ownernya nanti akan saya cantumkan di kolom depresi ya teman-teman Ini harganya masih sangat murah di bawah pasaran Avanza G bertransmisi automatic warna hitam pajaknya panjang. Harganya masih murah, teman-teman. Oke, selanjutnya. Ini Bang Yani, yes. kita ada lagi mobil Avanza G, G, G bertransmisi apa nih, Bang? metik metik Tahun 2000, berapa, Bang? 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. Kilometernya berapa, Bang? 150. 150-an ya. Yeah, 150 -an. Atas 150. nama PT apa perorangan nih? Perorangan. Perorangan pribadi yeah. ya, teman-teman. Warna putih, pajaknya April 2023. Selatnya ganjil, alamat SNK daerah timur ya, iya, daerah iya. timur. Ini kalau sepintas saya lihat ini masih bagus ya Bang ya. Iya. Nah harganya berapa Bang? Sekitar 112 juta. Nah teman-teman, Pansai G bertransmisi otomatik warna putih tahun 2012 dijual 112 juta. Kata saya apa kan? Harga di sini masih sangat worth it ya teman-teman. Harganya masih bisa bersahabat belas juta yang ditawarkan, masih bisa di nego. Iya, masih bisa nego. Oke, ayo Bang, ayo. kita ke Italia selanjutnya. Lagi. Oke, teman-teman, kita ada lagi Toyota Fortuner VRJet ya. Iya. Tahun berapa nih, Bang ribu 2017. 2017. 2017. Ini pajaknya Agustus, hidup apa panjang nih? Hidup panjang. Terima panjang ya. Panjang. Atas nama PT, perorangan? Perorangan. Perorangan. Bertransmisi otomatis ya, Bang ya? Iya, Oke, dan alamat SNK daerah-daerah Cipupa juga ya, ya. Nah, atas nama perorangan. perorangan mobilnya masih segar banget bagus banget 2017 perorangan. kilometernya berapa Bang 56.000 ribu. 56.000 ribu, teman-teman jaraknya sudah ditempuh tahun 2017 nah ini bagus sekali ya teman-teman ya harganya berapa Bang Yani ya sekitar 420 -an harganya saat 420 20. masih bisa nego ya Bang masih bisa nego. nah teman-teman masih bisa nego harga tersebut yang ditawarkan masih bisa negosiasi secara musyawarah musyawara, ya. nah, teman-teman bisa cash ataupun bisa kredit ya teman-teman ya, ya kalau saya lihat sih body bodinya ini baru dicuci ya, ya baru dicuci, baru dicuci ya, banget baru dapat ya. kali Bang ya baru dapet juga, belum dapet juga ya, ya. Di belum terlalu lama ya, ya. Salon juga. Nah teman-teman uh. nah, mobilnya worth it loh harganya juga masih sangat bersaing di sini Oke selanjutnya Bang okay. oke oke teman-teman ada lagi nih mobil sejuta umat yang mobilnya bener-bener legend mobil leg legend ini ini dia Toyota Avanza tahun berapa bang Yani? 2008. Nah, tahun 2008, ya. transmisi manual ya. Manual. Tipenya tipe G, tipe, tipe. E. Tipe G. Tipe G. Ya. Nah, tipe G. Ini sih bodinya masih bagus banget Mas, ya. ya. Plat ganjil, alamat Tangerang Kota, Tanggerang. pajaknya di bulan Juni tahun depan ya, teman-teman. Pajaknya panjang bener Warna hitam, teman-teman. Ban-bannya bagus, bodinya masih mulus, masih mulus. Nah, Bang Yani, ini mobilnya aman nggak bekas nabrak bekas banjir? Aman, aman, aman. ya Allah kita mobil jamin semuanya ya. masuknya aman. Semua. Betul. Nah teman-teman di sini memberikan jaminan eh. mobil nggak bekas banjir dan mobilnya nggak bekas nabrak. Untuk harganya berapa bang? Sekitar sembilan 98. Sembilan 98. Delapan masih bisa nego dong? Masih bisa nego. Wah, oh, betul betul betul, bang kalau kita tawar 90 boleh ya Bang kira-kira itu nanti kita bisa nah, ngobrol langsung, iya, langsung ya diomong. Nah teman-teman udah saya obrolin nih, udah saya tawarin teman-teman penasaran langsung aja dateng atau telepon langsung oke kilometernya berapa nih 100ribuan ya. 100ribuan ya kilometernya Nah teman-teman mobilnya hmm. sangat it tahun 2008 tipe G bertransmisi manual atau sama perorangan Oke selanjutnya Nah, teman-teman, ada lagi Daihatsu Sigra bertransmisi manual tahun berapa, Bang? 2008. 2018. 2018. Nah, pajaknya di bulan 7 panjang banget, platnya plat genap, teman-teman. Untuk alamat SNK daerah Jakarta Selatan, ya, teman-teman. Ini kilometernya 100.000, ya, 100.000. Ribu. Ini manual. Waduh, body bodinya sih saya lihat masih kinclong banget nih ya. Ban bannya masih tebel, body bodinya masih bagus. Dijual berapa bang Yani? Seratus puluh an. Seratus juta? juta. Masih bisa nego. Masih, bisa, masih nego. bisa nego. Kredit juga bisa dong bang. Bisa. Melayani kredit. Uh, kredit bisa. Konvensional atau kredit syariah bisa ya bang ya. Bisa. Nah teman teman di sini melayani kredit, kredit konvensional ataupun kredit syariah ya teman teman. Teman teman berminat langsung menghubungi Bang Yani atau nomor telepon ownernya langsung ya. Nah, nego ya nego nah tahun 2018 nego. transmisi manual tipe R apa tipe tipe R, tipe R ya tipe R. Nah, nah ini yang tipe yang tertinggi tipe R ya teman-teman tahun 2018, 2018 110 juta 2017. masih bisa nego banget loh teman-teman Oke kita ke selanjutnya nah ini ada dehasu Ayla ya Ayla. Aila tipe apa nih, Bang? Tipe M. Oh, tipe M. Pajaknya di bulan 8 di panjang bulan 8. tahun depan. Alamat SNK nya daerah ya, Tangerang. Tangerang Kabupaten ya? Kabupaten. Platnya genap ya, teman-teman, warna hitam. Transmisinya manual pemetik Bang. Manual. Manual, Ini manual. Nah, di sini banyak transmisi manual LCGC ataupun mobil MPV. Kira-kira harganya berapa, Bang? 82 juta. Delapan puluh dua juta. Tahun 2000 tahun dua ribu tahun 2016 ribu 2016. tahun dua 2016. 2016. nah teman teman kata saya apa masih murah kan tahun 2016 ribu Ayla tipe M X M ya M, M. M. M. Ayla tipe M tahun 2016, 2016. bertransmisi manual harganya open press di 82 puluh juta. juta 82 juta masih bisa nego. Masih bisa nego. Nah, masih bisa nego. Pokoknya teman-teman di sini harganya murah-murah loh, teman-teman. Pokoknya rekomendasi untuk harga di sini. Teman-teman tinggal tawar, bisa cash ataupun kredit. Atas nama perorangan ya? Atas nama perorangan. Kilometernya berapa, Bang? Sekitar seratusan Seratus 100 ribuan ya. Nah, masih worth it ya, nggak bekas banjir nggak bekas nabrak? Nggak, Ada aman semuanya? Pak. Ada PR nggak bang kira-kira yeah? bang? Ada PR -nya? nggak? Nggak ada PR. Nggak ada PR misalkan nggak, kaya -kaya ya misalkan kayak kaki-kaki atau mesinnya rembes? Alhamdulillah, apa. Alhamdulillah semuanya pada enak semua. Pada iya, udah kaki -kaki melalui proses kaki -kaki yang iya. tinggal pakai ya. Tinggal pakai aja. Nah teman-teman di sini nggak usah khawatir di sini memberikan jaminan mobilnya sehat semua, mobilnya tinggal lanjutin pakai aja langsung. Iya. Nah, siap keluar kota ya? Iya siap. Nah di sini mobilnya gas tinggal pakai nggak pakai ke bengkel lagi. Iya. Oke, selanjutnya. Nah, teman-teman, mohon maaf nih. Ba berhubung tempatnya ya uh, Karena mobilnya banyak ya, sih mobil ya, banyak, banyak. Karena iya, mobilnya banyak, banyak jadi di pepet-pepetin biar supaya muat, teman-teman. Ya. Nah, ini ada mobil apa nih, Bang? PRJ. PRJ. Ya. Tahun berapa, Bang? Tahun 2008. Nah, PRJ tahun 2018 ya, teman-teman. Ini bertransmisi automatic. otomatik, pajaknya di bulan Agustus panjang tahun depan, berplat genap untuk alamat SNK daerah Jakarta Selatan. Iya, Jakarta atas sama perorangan apa? Perorangan. Perorangan. perorangan. Nah teman-teman, atas sama perorangan ya. Kilometernya berapa? Kilometernya seratus ribu pas. Seratus ribu pas? Ribu. Nah, seratus ribu pas. Tahun 2000? Tahun 2008. belas otomatik. atau sama perorangan, warna hitam. Mobilnya bagus banget iya, nih. Ya. Kayaknya yang udah model facelift. Harganya iya. berapa, Bang? Tiga ratus delapan masih bisa nego ya? Masih bisa. Nah, teman-teman, harga di sini masih bisa nego masih. banget ya? Teman-teman, ya. VR tahun 2018 dijual 380 pajaknya panjang, kilometernya baru selesai Iya. Pokoknya di harga di sini masih bisa nego. Nggak usah khawatir nggak ya, Usah khawatir. Harga masih di sini nggak kaku, nggak kayak Kanebo kering ya? ya? <laughs> harga di sini hmm, masih, masih, masih lentur kaya, ya, teman-teman. Pokoknya teman-teman bisa langsung menghubungi Bang Yani atau nomor telepon ownernya. Ameri. Ownernya adalah Bang Erik atau yeah. Bang Maman. Nah teman-teman ada lagi nih Toyota Rush tahun Rush. 2000 berapa, 2010. Bang? 2010. 2010. Yeah. Pajaknya di plat ganjil, berplat ganjil, pajaknya di bulan Mei tahun depan. Warna silver. warna Transmisinya metik atau manual matik matik tipenya tipe G apa yep. tipe E apa S S tipe S iya nah teman-teman tahun 2010 2010 tip, uh, rasnya, tipe rasnya tipe S yang paling tertinggi ya teman-teman bertransmisi automatic atau sama perorangan apa kantor perorangan perorangan kilometernya 100000 ribuan 100000 ribuan, 100 ribuan. kilometernya Bang ini secara overall saya lihat sih bagus banget dan mobilnya udah di upgrade peleknya ya udah peleknya udah, udah pelek udah, udah. harganya berapa Bang Ya, sekitar 122an. dua, masih bisa nego ya, Bang ya? Masih bisa nego. Tahun 2010 2020. tipe S otomatis 122 juta ya. masih bisa nego. Masih bisa nego. Melayani kredit juga ya, Bang ya? Masih. Oke. Nah, teman-teman berikut tadi unit-unit yang telah kita review. Ya. Semoga mobil yang tadi kita tampilkan bisa menjadi bahan pertimbangan rekomendasi dan tolak ukur teman-teman yang mau yang mau membeli mobil mobil bekas tentunya. Dan bisa cash ataupun kredit ya Bang ya. Nah, pokoknya harga di sini masih sangat murah rekomendasi Dan mobilnya bagus-bagus Bang, di sini ada garansi Bang? Ada garansi Garansi mesin? mesin ada Ada Berapa bulan atau berapa tahun? Ya, sekitar setahun Satu? Satu tahun. satu tahun ada? Garansi mesin satu tahun? Iya Transmisi dan mesin satu tahun? Iya Nah, teman-teman gak usah khawatir ya Di sini ada garansi mesinnya garansi mesinnya dan transmisi selama satu tahun jadi teman-teman enggak -teman, usah khawatir harga sudah didapetin murah garansi pula iya. mobilnya bagus-bagus Oke okay? oke okay. nah teman-teman mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian maupun dari tampilan saya saya Derosauto dan Mariani undur diri saya ucapkan terima kasih wabillahi taufiq hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sukses Deros Auto. Terima kasih sudah menonton.